arah kampung lagi di tengah-tengah. <tuh> kalau ini yang kita mau tuju ini yang pantai kan? pantai. tapi kita lewat di tengah hutan. ini? agak-agak, agak-agak. berarti kita lewati gunung dulu. ya. baru turun gunung ke bawah. aduh. laut nih? laut nih? Terbiasa. Nah, yang kemarin kita sempat menukar itu yang pas eh, ada kerasan jalan pakai tanah atau pakai tanah, oh, pas juga lebih penyek minyak penyeknya juga. Kalau eh, pas tanjakan, woi oh, terputar itu terputar itu setinggi terputar 60 derajat itu mobil. lagi lagi pulang ya Pulau Um adalah pulau kecil yang terletak di Kabupaten Sorong Kota Sorong dengan menyeberang dari malam Karta kita akan sampai ke pulau um di pulau Um kita dapat melihat kelelawar dan ada pula beberapa burung Jika kita datang di siang hari, kita dapat melihat kelelawar bergantungan di pepohonan dan ada pula beberapa peruncaman yang terbang melintas di permukaan air Nah, kalau sini tempat Pulau Umnya lebih dekat dibanding tempat yang tadi. Kayaknya Pulau Um yang itu, tuh. yang itu, tuh, yang itu, oh, Pulau Um. Ya mana Pulau Um? oh itu ya? yang ini nanti? oh itu ya? apa? rupa kayu kenapa? pulau um Jadi kita ke Pulau Om nyebrang pakai kapal yang ini, pakai kapal yang ini. Satu kapal kira-kira bisa delapan orang. Ini satu kapal bisa berapa orang ini? Delapan? Tapi ada yang ditunggu dua pak. Ini jadi masalah ada yang ditunggu dua. Aman gak nih? Aman ya? Oke, oke. Oke. Pak. saya kayaknya berat ini kayak yang berat saya deh air ya ini tidak perawat bagaimana ini? saya pikir sudah disuruh kita pindah di peroyan depan lagi <SILENCIO> ya, maju apa? Ma. maju ya oh, sini ya? oh, aman-aman, oke okay. seimbang ini Oke, jadi kali ini kita ke Pulau Um, Pulau Um di Sorong e, dari kota Sorong kurang lebih sekitar satu setengah jam e, terus pada makanya kita nyeprang lagi kurang lebih e, lima menit e, mudah-mudahan nyampe sini kondisi laut lagi yang kurang bersahabat. Pulau um terbilang kecil, bahkan kita hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mengelilingi pulau ini dengan bertelanjang kaki. Di pulau ini, kita akan mendapati ribuan kelelawar yang menjadikan pulau ini sebagai habitatnya. Rasanya terlalu sayang untuk melewatkan pulau ini sebelum Anda ke destinasi wisata yang ada di kota Sorong seperti Raja Ampat. Pulau ini sering digunakan sebagai tempat singgah saat mereka mencari ikan. Untuk mencapai Pulau Um, kita harus menuju Makbon melalui jalur darat. Perjalanan sejauh 40 km tersebut akan ditempuh dalam waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Tiba di MacBong, kita masih harus melanjutkan perjalanan menuju Pulau Um dengan menggunakan longboat sewaan. Untuk menyewa longboat ini, kita harus berkocek uang sebesar 300.000 untuk berkendara selama 30 menit hingga tiba di Pulau Um.